Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lover Dimanapun kalian berada. Selamat pagi Selamat datang dan bergabung kembali di channel youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti kejora. Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara Klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia mengenai Bunda Lesti tentunya Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Kita mendapatkan informasi mengenai tentunya kondisi Bunda Lesti ini langsung diutarakan Langsung disampaikan oleh Ma'irsa Ima Yang sudah tentunya teleponan langsung bersama Bunda Lesti Kejora Dan Alhamdulillah kita mendapatkan informasi bahwa Bunda Lesti baik-baik saja Tentunya kita... Bersyukur Bunda Lesti sudah tentunya kembali melakukan pemulihan dan allah sudah pulang dari rumah sakit Dan tentu di postingan ini pun maya Imah saat ditanya kecewa nggak sama Rizky Bilar Kecewanya luar biasa, kecewa banget kata maya Imah Kecewa banget sampai menyebutkan berulang kali Semua orang pasti kecewa dengan sosok Rizky Bilar yang tidak menyangka perlakuannya terhadap Bunda Lesti Kejora postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Lesti Al-Fatih anuskora FC kalimat caption pun dituliskan Alhamdulillah tinggal tahap pemulihan kayak diguyur es dapat kabar Lesti udah baik-baik aja adem hati Masya Allah bersyukur Alhamdulillah sedang masa pemulihan ya untuk Bunda Lesti Kejora komentar pun tentunya banyak sekali diberikan di antaranya pereslebar dari akun Instagram Mas Riani enam mengatakan Makin so ima aja yang kecewa cuma bilang kecewa gak ada dia nyumpah nyumpahin dengan kata-kata yang udah keterlaluan Semoga kita semua bisa jaga jari kita Doa aja untuk bunda semoga sehat-sehat Abang El juga Amin dan kita lihat juga pereslebar dari Akum Pradita 94 mengatakan di kalimat komentar Alhamdulillah ekspresi ma'e mewakili kita Insya Allah banyak ya Tentunya kita merasa bangga dukungan di luar sana Emang banyak banget untuk Bunda Lesti Keciora Dan kita lihat juga bersahab ya Kabar selanjutnya di sini ada sebuah kabar yang membuat kita sedih saat menyaksikan potret Bunda Lesti yang sedang dirawat di rumah sakit Dan tentunya dengan leher Bunda Lesti yang lagi ditangani Masya Allah Bunda Lesti semua orang merindukanmu, semua orang mendoakanmu Ini kabar langsung dari detik.com persahabat ya Penampakan Lesti Kejora usai alami KDRT leher dipasangi penyangga kita merasa sedih, Astagfirullahaladzim, Masya Allah, Bunda lesti mudah-mudahan selalu dikuatkan. Kita lihat di artikel, Lesti Kejora dirawat di rumah sakit usai mengalami dugaan KDRT dari suaminya Rizky Bilar. Lesti Kejora mengalami luka akibat KDRT tersebut? Dari foto yang diperoleh detik.com, Lesti Kejora tampak terbaring di rumah sakit, lehernya dipasangi penyangga, Foto tersebut dibenarkan oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Entra Zulfan. Kondisi Lesti kejora sewaktu dirawat di rumah sakit, Bunda Menteng dengan lehernya di gips ujar Zulfan kepada detik.com hari Senin kemarin. Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun pecinta Lesti Fati. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan di unggahan ini. Astagfirullah, semoga cepat pemulihannya ya anak baik. Dede anak baik, banyak orang yang sayang sama Dede. Dede bisa melewati ini semua. Syafakillah Bunda Lesti. Masya Allah, bangga persahabat. Kita terharu kita menangis ketika melihat Bunda Lesti terbaring di rumah sakit. Dan untuk lehernya harus dikasih penyangga. Masya Allah, banget persahabat ya. Hancur banget hati warga Konoha, terkhusus emak-emak online. Pasti sedih banget melihat postingan foto Bunda Lesti seperti ini. Tetap kita doakan yang terbaik untuk kesembuhan Bunda Lesti Kejora. Untuk berikutnya, para sahabat, disimak juga. Ada kabar mengenai lagu Sekali Seumur Hidup yang Alhamdulillah sudah tembus 27 juta kali ditonton. Masya Allah, dua bulan sudah tembus 27 juta kali ditonton. Luar biasa untuk karya Bunda Lesti. Masya Allah, mudah-mudahan Bunda Lesti bisa dan kuat menghadapi cobaan ini Dan kedepannya makin tinggi derajatnya Bunda Lesti kejar, amin Selanjutnya juga bersahabat ya, perhatikan Kita mendapatkan kabar juga semalam A.B. di Malina Sofian Itu tentunya dirawat di rumah sakit juga Aduh, Masya Allah banget ya Kita selalu sedih Ketika melihat kabar-kabar keluarga besar idola kesayangan kita harus merasakan kepedihan Tetap kuat untuk keluarga Bunda Lesti mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran, amin Dan untuk A.B. ini mudah-mudahan cepat pulih, cepat sehat kembali, amin Selanjutnya kita lihat juga perselabat ya, ada postingan dari Kak Nurul Salah satu keluarga Rizky Bilar yang mengunggah foto bareng Bunda Lesti ke Jorah. Apa mungkin... Antara dua keluarga sudah bernama, kita selalu menunggu kejutan dan hingga kabar yang tentunya kita dapatkan dari antara kedua keluarga besar. Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Lesnar Sweetie. Tentu banyak juga tanggapan komentar diberikan di unggahan ini. Dari akun Nurgin mengatakan, Gak bisa tidur lagi, tadi siang dengar dedek pulang, udah adem, tidur udah gak, agak nyenyak, tiba-tiba terbangun, lihat gambar Dede dari detik, jadi gak bisa tidur lagi. Insya Allah banget ya, hanya bisa mendoakan yang terbaik, mudah-mudahan Bunda Nasir selalu dikuatkan, selalu diberikan kesabaran. Amin. Kita masih menunggu kejutan hingga kondisi terbaru mengenai Bunda Lesti Kejora saat ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti Kejora. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bermin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.